lagi di channel play and kali, kali ini kita, kita membuka. akan membuka celengan let's go oh no <laughs> hampir jatuh man aduh ini celengannya bersama kakak Tiara dan kakak Papa si nyawa Spesial Seribu. gambar Pak Kak? Lihat Kak? itu? Apa -apa? Oke. totalnya? Ini selama lebih kurang setengah tahun. Setengah tahun bismillah Cinta Ayo. Ayo Ayo Nah, termasuk ribuan ini, ayah. enggak bisa waduh, waduh. Okay. Tingin, apa ada ada langsung taruh sini lo biar gak rokok pinggir ambil selasih lo, selasih selasih selasih lagi Pas ini adik bos silit silit wah ini dia adik bos nak ikut itu adik bos ya weh main sana, belum selesai nanti ada di itu tahu beli rumah kalau banyak. tinggi. Ini teman-temannya si bosatang semua. Halo. Lui, <elemente? s coûts blood> Hi -hi halo mas ayang halo mas rama mas sayang siapa namanya Iya namanya siapa adiknya siapa namanya siapa siapa siapa, siapa? siapa? erin Elin. erin erin Elin nama erin sini mas ade ribu rupiah ribu dihitung 10-10 bos bos yang ngirin otaknya bos kan? pindah rumah nanti cari bos oh nanti siapa yang belum mandi mas sayang? belum mas Ayang belum mandi risa. mas rama? belum gak ada yang mandi guys adiknya siapa? Oh adiknya mas paren sini mbak erin ya kurang sedikit lagi satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kali 5 empat kali sepuluh 400.000 sini sini sini sini sudah cukup sudah cukup sini enak kalau lu pat mon nemit Pas. Oh ya ini kan ditukar dulu, dulu ada ini? perlu. Satu dua tiga empat kali 5 x 10 50. pas 500.000 <tuk> Alias setengah <tuk> juta buat ner. Uang ya. mana Ayo dimasukkan. <tuk> lagi, iya dong cuman dihitung doang dapet berapa, berapa bos 500 ribu, alias setengah setengah ju nah, rupi ya. lebih 8 ribu itu 508 khusus edisi Tentang uang seribu rupiah dua ribu oh enggak enggak usus ternyata ini ada yang 2016 ribu enam belas jadi nggak hanya ternyata teman-teman hmm, ini ada yang 2016 ribu enam belas ini bukan gambar pahlawan siapakah dia pahlawannya apakah pahlawan bertopeng jadi ada yang, yang campuran di Gusti ya. Ketut Puja. kajaan lama PUDJA Puja oke okay. ternyata nggak hanya angklung jadi ada dua series 2010 sama 2016 oke okay, terima kasih teman-teman dadah hey, dadah